Dan angka keuntungan Cuma Capricorn di bulan Desember tahun 2020. Untuk Persita waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan semangkap Capricorn di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan semangkap Capricorn di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan Cuma Capricorn di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kisahnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing kategori zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2020. Nama support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan.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 Eikovsod ataupun delapan pedang. Secara umum, Eikovsod itu diartikan tidak disarankan untuk membebani diri sendiri, tidak disarankan untuk mencari solusi atas masalah orang lain, tidak disarankan untuk memperhatikan kehidupan orang lain yang berdampak negatif kepada kesehatan kita. Dan di sini juga bisa dikategorikan baiknya melangkah ke depan, tinggalkan semua yang membuat beban masalah di bulan Desember tahun 2020. Jadi di sini. Dikategorikan untuk kesehatan seorang Capricorn di bulan Desember, kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di satu sisi di sini seorang Capricorn hanya memikirkan masalah orang lain dan mencari solusi atas masalah orang lain. Yang mengakibatkan ataupun berdampak negatif seorang Capricorn akan mendapatkan beban pikiran yang sangat berat di bulan Desember tahun 2020. Namun di sini disarankan kepada seorang Capricorn, baiknya fokus kepada kesehatan diri sendiri, kemudian mulailah membantu orang lain. Di sini juga disarankan kepada seorang Capricorn sebaiknya tinggalkan semua masalah yang menjadi beban pikiran di dalam kehidupan dan melangkah ke depan serta move on dari masalah tersebut Di disini juga digambarkan masalah bukan masalah sendiri namun melainkan masalah orang lain yang membuat seorang Capricorn mendapatkan beban pikiran di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Knight of One secara umum Knight of One itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan disini menggambarkan ada dua prediksi Yang pertama seorang Capricorn ingin membantu seseorang yang usianya di bawah tahun Yang merupakan kerabat sahabat ataupun saudara Capricorn Yang membuat beban pikiran kepada seorang Capricorn Dan di prediksi yang kedua seorang Capricorn mendapatkan support dan energi dari seorang saudara Sahabat ataupun pasangan seorang Capricorn agar lebih fokus dan bangkit Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih full dan menjaga kesehatannya di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The magician. Secara umum, the magician itu diartikan mahir dalam melakukan sesuatu yang dapat disentuh, mahir melakukan sesuatu hal di dalam kehidupan, mahir mengatasi semua masalah di dalam kehidupan, dan di sini juga bisa dikategorikan seseorang yang mampu menjalani kehidupan dengan baik. Dan jika kata the magician kita gabungkan dengan kesehatan, seorang capricorn di sini menggambarkan seorang capricorn merupakan sosok seseorang yang mampu menangani masalah, namun di dalam satu sisi seorang capricorn akan mendapatkan beban pikiran yang amat berat, yang dimana di sini seseorang akan memberikan masukan kepada seorang Capricorn agar lebih fokus dan menghilangkan beban pikiran itu, serta tidak mempermasalahkan masalah orang lain di dalam masalah pribadi seorang Capricorn sendiri yang berdampak positif kepada kesehatannya. Dan untuk kartu keuangan seorang Capricorn di bulan Desember adalah... Seven of Pentacle ataupun tujuh koin Secara umum Seven of Pentacle itu diartikan dalam hidup selalu melihat peluang yang jauh sehingga peluang yang dekat dia lupakan dan di sini bisa juga dikategorikan mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Capricorn mendapatkan satu peluang yang sangat bagus dan meluat satu peluang usaha untuk meningkatkan keuangan di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk keuangan seorang Capricorn di bulan Desember tahun 2020, keuangannya mendapatkan sedikit peningkatan yang dimana di sini dikarenakan seorang Capricorn mengambil satu peluang. Yang dimana peluang tersebut merupakan usaha sampingan ataupun usaha yang lain di luar pekerjaan Capricorn sehari-hari, dan di sini juga digambarkan peluang yang Capricorn ambil untuk memperbaiki dan mendapatkan keuangan yang lebih meningkat di bulan Desember. Ia baik dan dapat ia capai, dan di sini suatu usaha tersebut merupakan usaha yang sangat menjanjikan kepada seorang Capricorn, sehingga seorang Capricorn di sini mengambilnya tanpa pikir panjang yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan, keuangan, serta mendapatkan materi yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Untuk kartu support energinya ini adalah King of One. Secara umum, King of One didiaktikan seorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn mendapatkan dan peningkatan dikarenakan di di sini seorang Capricorn mengambil satu peluang yaitu membuka usaha yang baru ataupun usaha sampingan dan di sini seorang Capricorn meminta mendapat dan bantuan dari seseorang yang lebih tua dan dari seseorang yang lebih mahir di dalam kategori usaha sampingan Capricorn sendiri dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan keuangan seorang Capricorn disini menggambarkan seorang Capricorn mampu menjalani usaha sampingan ataupun usaha yang baru yang ia geluti di bulan Desember yang dimana mendapatkan Masukan dan dukungan dari seseorang yang lebih tua Ataupun dari seseorang yang lebih mahir Di dalam usaha tersebut Dan di sini seorang Capricorn berhasil Mendapatkan keuangan yang meningkat Di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk kartu kartu pekerjaan Seorang Capricorn adalah Ace of One. Secara umum, Ace itu diartikan permulaan awal mula, meniti kembali, menata kembali, memperbaiki kembali, melihat kembali, melihat satu pekerjaan yang baru, melihat pekerjaan yang baru, mencoba hal-hal yang baru, dan mencoba pekerjaan baru di dalam kehidupan. Dan di sini, menggambarkan kepada karya pekerjaan seorang Capricorn di bulan Desember, seorang Capricorn mendapatkan ataupun ingin memulai suatu usaha yang di mana di sini dikategorikan, usaha sampingan ataupun peluang sampingan untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus, karir yang lebih bagus, kehidupan yang lebih bagus, pekerjaan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Capricorn akan mendapatkan pekerjaan yang baru, yang dimana di sini seorang Capricorn pindah pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan tujuannya di sini sama-sama untuk meningkatkan kehidupan serta mendapatkan keuangan di bulan Desember tahun 2020 yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah pace of Pentacle Secara umum, Page of Pentacle itu diartikan seorang anak, jadi di sini menggambarkan. Ada dua prediksi, yang pertama seorang Capricorn membuka usaha sampingan yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan dan mendapatkan kebahagiaan dari seorang anak yang merupakan anak Capricorn sendiri. Dan yang kedua adalah seorang Capricorn mendapatkan pekerjaan yang baru dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dan bergelut di dunia anak yang tujuannya untuk meningkatkan serta mendapatkan keuangan dan kehidupan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu di magician kita gabungkan dengan kartu-kartu pekerjaan Seorang Capricorn disini menggambarkan Seorang Capricorn mampu menjalani usaha sampingan Mampu menjalani sekaligus dua pekerjaan di dimana bisa mendapatkan dukungan dari seorang dan memberikan kebahagiaan kepada seorang anak Capricorn sendiri. Dan disini, di sini di prediksi yang kedua seorang Capricorn mampu menjalani pekerjaan yang baru dan berhasil meningkatkan karir kehidupan di bulan Desember tahun 2020. Dimana pekerjaan tersebut bergelut di dunia anak ataupun yang berkaitan dengan dunia anak. Dan untuk kartu hubungan asmara seorang Capricorn adalah... Seven of Cup ataupun tujuh piala. Secara umum Seven of Cup itu diartikan memiliki keinginan, hasrat, niat untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu di bulan Desember dan di sini memiliki niat untuk berselingkuh ataupun menduakan pasangan. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Capricorn mendapatkan pengkhianatan dari seorang pasangan dan di sini juga bisa digambarkan pasangan seorang Capricorn memiliki niat dan tujuan untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu di bulan Desember tahun 2020 di sini untuk asmara seorang Capricorn menggambarkan Asmara seorang Capricorn di bulan Desember tahun 2020 tidak akan berjalan lancar ataupun mengalami miskomunikasi Yang dikarenakan di sini seorang Capricorn memiliki niat untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang pasangan ingin menduakan serta mendapatkan pasangan yang lebih dari satu di luar Capricorn sendiri Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Swords Secara umumnya, Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini digambarkan seorang Capricorn ingin mendapatkan pasangan yang lebih dari satu di bulan Desember tahun 2020 dan memiliki niat untuk mendapatkan pasangan ataupun indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara yang mengakibatkan miskomunikasi antara seorang Capricorn bersama seorang pasangan yang disimbolkan dengan Queen Oxford. dan yang kedua seorang pasangan Capricorn ini mendapatkan pasangan yang lebih dari satu yang dimana di sini seorang Capricorn dan bersama seorang pasangan akan miskomunikasi dikarenakan orang ketiga yang disimbolkan dengan Queen Oxford. dan jika kartu D-Magician kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Capricorn di sini menggambarkan seorang Capricorn akan mampu menjalani dan mampu menutupi kesalahannya di bulan Desember terutama di bidang hubungan asmara yang memiliki niat untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu, yang dimana di sini ditandai dengan Queen of Swords dan di sini juga digambarkan seorang pasangan Capricorn akan mampu menutupi sebuah kesalahan yang ia lakukan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini seorang Capricorn dan pasangan mendapatkan miskomunikasi dikarenakan orang ketiga yang disimpulkan dengan Queen of Swords. Dan di sini, untuk angka keberuntungan surat Capricorn di bulan Desember tahun 2020 itu berada di angka 8, 87, 71, 18, dan 80. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan surat Capricorn di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.